Assalamualaikum Hai hai hai teman-teman Apa kabar kalian semua Semoga kalian sehat selalu ya Amin Teman-teman hari ini kita mau mencari Harta karun lagi nih Wah Seperti biasa cari-cari ya wah, wah, wah banyak sekali nih teman-teman Seru wow. oh, yeah. Kita cari-cari ya Wah ada pop it teman-teman ini pop it apa Wih wih wih Mantap teman-teman Ih, lucu banget Pop itnya warna-warni Ada merah, kuning, biru, dan ungu Ih, Lucu Mantap mantul mantul mantul mantul Oke kita ambil ya teman-teman wah wah wah ada banyak sekali mainan bingung nih aku pilih yang mana dulu ya aku mau ambil yang ini dulu deh ini mainan apa ya oh ini ada mainan jeruk kalian jangan lupa makan buah ya teman-teman buah itu bikin kita makin sehat oke kita ambil ya Apalagi nih, teman-teman! Wah, warnanya merah. Siapa yang tahu ini buah apa? Ini buah stroberi. Oke, kita ambil. Wah, wah, wah, ada mainan apa lagi nih? Ini mainan sayur-sayuran. Ini sayur apa, teman-teman? Ini sayur sawi. Mantul ya, adik-adik dan teman-teman jangan lupa makan sayur juga ya. Biar kita makin sehat. Wow, wow, wow gak ada terong warna ungu. teman-teman kalau mama kalian masak sayur terong, kalian juga jangan lupa makan ya sayur itu sehat loh Hihi, oke kita ambil, kita cari-cari lagi wadidaw ini apa ini ya? oh ini talenan Ini mainan kepiting Kepiting ini hewan laut Awas teman-teman kalian digigit nanti Hihihi. Ada apa lagi ini ya teman-teman ya Ayo ah, kita cari yuk Wadidaw Ini ada sendok garpu paling suka makan mie pakai sendok garpu. <tik> Ada apa lagi nih teman-teman? Wow, ini kompor gas dua tungku. Kalian tak boleh mainan kompor gas ya teman-teman. Itu bahaya, bisa kena api. Apa sih itu teman-teman? Aku penasaran. Warnanya ungu. Wah wah wah. Ini ternyata kitchen set Ini dapur mainan teman-teman Bagus sekali ya teman-teman Ini ada keran airnya Ada tempat kompor gasnya Dan juga lemarinya uh, Cantik mainannya Oke kita lanjut teman-teman Apa ini ya? Wadidaw, ini adalah mainan kasir-kasiran. <SILENGALAN> Oke kita ambil, kita lanjut ya. Wih, wih ini ada es krim. Es krim karakter Frozen ini anak teman-teman. Setelah makan es krim jangan lupa sikat gigi teman-teman. Oke kita lanjut. Wadidaw ini boneka Barbie. Bentuk, Bentuk bintang dan di bagian pinggir celana jenisnya tuh kayak ada rufflenya gitu lucu banget cantik ya birminya, <gif> oke kita ambil. Apalagi nih ya, wow wow, keren. Ini mainan prosotan teman-teman. <tik> Kalau sedang main prosotan hati-hati ya teman-teman. Oke lanjut ya, ada apa sih ini? Wah ini dong, ini ada mainan kuda-kudaan Mantul, kita ambil ya teman-teman Oke, kita simpan Apa lagi nih? Wah, wah, wah, wah Sepertinya aku tahu Wow, ini ada mainan LOL kursinya juga lucu ya, teman teman ini lolnya duduk di sini lucu oke okay, kita simpan ya ada apa lagi nih ya wah wah wah ini ada mobil pmi oke okay, kita ambil mantul ya teman teman apa lagi nih wah wah wah ini mainan dokter dokteran ini stetoskop teman teman ada apa lagi ya teman-teman batu cari ya you know? sepertinya ini step watch bagus ya teman-teman oke kita ambil wah aminan aku udah banyak nih. oke teman-teman makasih sudah nonton video kakak semoga kalian suka ya sampai ketemu di video berikutnya jangan lupa like, subscribe, komen, dan share oh iya Jangan lupa kalau kalian habis mainan dirapikan lagi ya mainannya. Jangan lupa makan. Oke teman-teman, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.